Oke, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jumpa lagi kita di Derosa Auto Kebetulan ya, hari ini kita lagi ada di Yakub Motor Stoknya lagi banyak nih teman-teman Banyak yang bisa menjadi rujukan teman-teman Mobil bekas yang harganya sangat murah Tentunya juga kondisinya sangat luar biasa Makanya adanya cuma di Yakub Motor bersama Pak Haji Yakub ya. Ya, assalamualaikum. Pak Haji. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Pak Haji? <ganti> Alhamdulillah sehat. Ya? Sehat. Sehat. Pak Haji. Ya. Sebelumnya di Inpoint point ada berapa unit kayak gini Pak? Kayaknya hampir dua puluh ya. Hampir dua puluh unitan ya dua Oke, Pak Haji nomor telepon Pak Haji sama alamat ya. di Yakub Motor ini, silakan Pak Haji. Alamatnya di Jalan Raya Kemang Torong Bogor. Oke. <ganti> depan masjid, patokannya masjid jamil al Masjid jamil al nah, Nomor teman pagi Nomor hpnya 0813 4.4 N16. Ada sorry. 0813 okay. 1616. Oke. Okay. 4.5. Ya teman-teman pantengin terus. Semoga ini bisa merekomendasi. Semoga ini bisa menjadi. Yang teman-teman cari, jangan di skip skip. Kita mulai, Pak Ji ya. ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini mobil apa nih, Pak Ji? Nah, ini Starlet. Starlet. Tahun berapa, Pak Ji? Ini Starlet tahun delapan sembilan. Tahun delapan nah, sembilan. Plat ganjil. Pajaknya bulan lima nih. Hidup, Pajak Paji. hidup. Pajak hidup bulan lima. Alamat pesan daerah Bogor ya? Ah, ini yang satu tiga ya. Satu tiga. Kilometer, Pak Ji mobil ini berapa Bilang sih? Kilometer sih, kayaknya banyak. Banyak ya, dua seribuan ya. Oke, ini tahun berapa, Pak Ji? Delapan 89 sembilan. Delapan sembilan minusnya di mana ya Pak Ji? Minusnya hidup semua ya. Ada hidup, hidup oh. ACnya, watering, tasering, Oke. Okay. Ah, tidak oh. olahraga. Oke. Okay. Mesin-mesin ada yang remes nggak? Mesin, kayaknya kering ya? Kering ya. Nah. Yang keropos barangkali. Keropos keropos kayaknya ini abis baru di ini nih. Baru dirapihin ya? Baru dirapihin. Jadi tidak ada. AC masih hidup Pak Ji. Asa dingin, ya? dingin, Nah, teman-teman mobil Starlet yang 13 tahun 2 tahun 89 ya. 89. Berapa duit, Ini kita buka harga 30 30 juta. Nah, Bisa nego, Oke, Oke. 27. 27. Dari 27. 30 turun jadi 27 nah. juta. Serius, datang, okay. nah, okay. nego? oke, sekarang gantiin, oke, masih nego lagi ya? Eh, bukan, dua tujuh, masih bisa gini, lagi loh, teman-teman. Luar biasa, uh. mobilnya juga udah siap pakai, Pak ya Pak. Siap pakai, siap pakai, luar nah, biasa, oke, okay, Pak. Jadi selanjutnya, Pak. Jadi, ya. nah, ini Pak. Jadi, tahun berapa nih, Pak? Jadi, ini LSA, LSA tahun dua ribu tiga, dua ribu tiga manual, manual, manual, mesin belanja. Iya, buat Ferry. Oke, udah. Boring udah, udah komplit. Udah komplit, udah komplit. Bangku tiga baris ya, tiga baris. Harap lepas semua ya, tiga baris. Aset dingin ya, aset dingin. Bensin Memgigil. pagi ya, menggigil, gigil. Nah. Oke. Okay. Ini yang 1800 cc. 1800 ya. 1800. Berplat genap teman-teman untuk ajaknya dibeli lima itu Beli hidup. 523. 4A-nya Kota Tangerang apa Kabupaten Tangerang? Ini Tanggerang. Kabupaten Tangerang. Kabupaten Tangerang. Oke, okay. harganya berapa, Ji? Ini kita buka 63. 63. Enggak. Ya. Kurangin dong, Pak Ji, biar murah. 60. 60. Serius datang, serius datang, masih bisa nego, masih bisa nego lagi dari 63 turun 60 masih bisa dikurangin lagi, masih bisa. cuman ada di Yakub motor sama Pak Yakub, langsung aja ke sini. Oke, selanjutnya Pak Nah, ini kijang apa lagi nih Pak Ini kijang SGX kijang SGX Tahun berapa Pak Tahun 97 Tahun 97 Ini udah komplit nih, udah komplit. Bawah steering, steering bawah steering, powerindo, powerindo. Uh, apa ya dalam juga ori, dalaman masih orian, masih ori. Oh dalaman masih. Oh iya masih bener. Ori, ori, ori bagus semua. ya. Bener-bener loh. Nah, Tapi udah tiga baris juga Pak Ji ya. Tiga baris. Tapi uh, kursi oh, belakang, belakang ada kan? Ada pak depan ya. Pak depan, ya. depan ya. Belakang. Betul. Karena pada tipenya depan. ya. Oke. Okay. Okay. Ini 1800 sebelah 800 cc. Terus. Unggul pakai ya Pak Ji ya. Betul. PR-PRnya ada nggak Pak Ji? Kropos-kropos gitu? PR nggak ada. Cuman nanti. Mungkin ya ada terlalu sedikit dirapihin, dirapihin. Ini pajaknya sekali kalau salah ketinggalan Oh alami. pajak pelat sekali. Pelat sekali. Bulan Desember, betul. Berplat genap untuk alamat Tenggara nah. Tangerang apa Sarang nih? Ini sama, belaraja. Tangerang, belaraja Tangerang Kabupaten. Pajaknya, pajaknya sekali ya Desember Kali. ya. Betul. Oke, nilai pajak berapa kira kira ini? Ini pajaknya satu juta enam puluh. Satu juta ribuan. Ini kita buka harga lima dua. Lima puluh Oke, Jangan habisin. Nah. Oke, lima puluh. Lima puluh. Serius datang? Oke. Okay. Nego di tempat, nah, Masih nego lagi. Masih, nego, masih bisa kurang. Benar luar biasa. Pokoknya ya. harga 50 itu masih bisa digoyang lagi, Masih Pagi, bisa. Teman-teman ya. yang bisa. serius datang ke sini sebelum kehabisan. Karena banyak nih pengunjungnya lu di sini ya. loh. Yang ngantri banyak <laughs> okay, nih. selanjutnya. Ya. <laughs> nah, ini ada Mitsubishi kuda. Mitsubishi kuda. Tipenya Pak Ji? Uh, super Exit. Super Exit. AC double. Oke. Okay. for sharing. Oke. Okay. Corindo, oke, okay. sudah lengkap. Sudah lengkap ya. Nah. Ini yang seribu cc-nya seribu enam ratus. Seribu enam ratus Berplat genap, teman-teman. Untuk pajaknya di bulan tiga nih. Ini pajaknya mepet, mepet. bulan Jampang tiga mepet. Oke. Okay. Ini alamat tangerang ya. Tanggerang. Ah. Perorangan Pak Ji ya. Betul. Minusnya ada nggak Pak Ji? Minusnya nggak ada ya. Minus nggak ada. Karena ya, mesin, -mesin kering. Mesin baru ini enggak ada keropos? enggak ada. Bagus wow. semua. Siapa ya, ke ya, Pak? Ji, ya? enggak pakai. Kalau ada minus, minus bisa diberesin, Pak. Ji, ya? bisa dibantu, bisa dibantu. Oke, okay. oke, oke. Sure. Harga juga, Pak Ji. Ini kita buka harga lima puluh, lima puluh. Ini manual ya, Pak Ji? Ya, manual. Oke, lima puluh juta, lima puluh. Oke, habisin empat delapan, empat delapan, empat lima. Bisa enggak, Pak Ji? Ah, pokoknya serius dateng.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 Nah, ini yang jantan rider, ini yang jantan rider. Oke, okay. tahun, tahun berapa nih? Pajikan lima tahun sembilan nah. lima manual. Pagi ya, manual manual. Ini udah komplit nih, udah komplit, udah komplit AC double, borong okay. kering, kotorin okay. Oke, okay. pajak juga hidup. Pajak hidup, bulan tujuh nah, ya. Ah, ini kabupaten, A kabupaten Tangerang ya. Nah, udah jadi terjadi nih, udah jadi, udah, udah di DP orang, udah di DP. Bocoran berapa pagi? ini saya jual tiga puluh juta tiga juta. Wih bener murah mau dibawa ke Pacitan. Pacitan. Pacitan. Yang beli orang jauh malah ya. Jauh. Wee. Pacitan. Yang jauh aja belinya di sini <laughs> teman teman. Apalagi yang dekat. Waduh ketinggalan deh kalau yang. kan banyak yang dari Papua oh iya dari Kalimantan subhanallah dari Bali dari Bali juga semua pada datang ke sini waduh pelosok Indonesia dari ya? Malang waduh. temanggung teman-teman sobo sampai semua aduh Lampung Pekanbaru Aceh nyampe subhanallah pokoknya di Pak Yaakub, insya Insyaallah harganya benar-benar rekomendasi nah. inilah kunci tadi 31 ya 31 eh, luar biasa nah. oke Pak pagi selanjutnya Loh. nah ini ada R3 nih hahaha <laughs> R3 tahun berapa ini, Pak Ji? Ini R3 tahun 2012. Tahun 2012, punya GX, tipe GX, manual matic. Manual. Manual. Sudah komplit ya? Sudah komplit ya. Nah, pajak keduan nih. Pajaknya bulan 8 nih, 4 kali. 4 kali. Nih, nilai pajak berapa, Ji? pajaknya hampir dua juta setengah ya. Dua juta lima ratus dua tiga sampai dua setengah ya. Tadi kita. Ya hampir dua setengah. Oke. Dua setengah kurang dikit lah. Kurang dikit. Tadi saya lihat dua tigaan ya. Nah sekitar gitu. Betul berpada ganjil teman-teman untuk alamat pesan di daerah Jakarta Selatan. Kilometer apa Haji? Kilometernya kayak baru dikit nih ya. Masih di bawah seratus. Masih di bawah seratus. Masih di bawah ratusan. Oke Haji. Jual berapa nih kira-kira? Ini saya jual keadaan pajak ketinggalan aja ya pajak empat kali nah empat kali saya buka delapan 88 delapan delapan puluh ah minum haji soalnya kan buat pajak hmm. pak haji nah, habisin delapan lima delapan bungkus bungkus f 3 gx manual yang paling komplit ya pak haji ya komplit betul kilometernya masih di bawah 100 di bawah seratus pertransmisi manual pajaknya empat ya. kali doang ya. per tahunnya sekitar 2,3 an kurang nah. lebih kurang lebih betul udah teman-teman bagus banget mobilnya enggak <laughs> ada PR Pak Ji PR-nya PR ya, ya. lagi belum poles ini belum boleh boleh terima kincung terima kaki enak dong kaki-kaki bagus mesin bagus mesin oke okay. okay. nah sekarang ini perorangan nih ya? betul orang betul. AC dingin Pak Ji, AC dingin. Weh, pokoknya ini teman-teman PR cuma dipajak doang Pak Ji ya. Dipajak. dipajak. Kalau ada minus-minus nama -minus, Pak Haji tadi rapihin. rapihin. Oke, okay. Pak ini carry belum nih Pak Ji? Iya. kita geser ke carry. Nah. Nih carry 1000 cc. 1000 cc tipe bibat. BB ya, kalau seri BB. Oke, okay, kalau serinya BB, BB. Oh iya. Ini plat ganjil teman-teman nah, untuk Mbak, alamat SNK di bajuk, daerah Pacet juga kayaknya nih, Mepet nih, Mepet. 25 dua puluh atau tanggal... dua puluh. Oh iya iya, Pacet Bekasi Pakji ya? Ya, oke okay, perorangan Pakji. Hmm. Ah ini atas nama ini PT, PT Indo, Indo Indomart Indomart. Nah, tapi yang pasti bukan rental ya, Indomart. Nah, PT nah, Retail nah, teman-teman. Karyawan ya, Bok, karyawan. karyawan harus sama atas sama PT 2009 udah udah Masih inject, muda ya Udah injection Udah injek Udah injection inject. Oh iya Oke okay. udah ya. injection Berapa harganya Pak Ji? Ini kita buka harga 30 30 juta? Nah Oh Cabisim Oke okay. 27 27 Waduh 27. Serius? Bisa naik lagi? Bisa dikit Nah benzer. benzer Luar biasa Super banget loh Pak Haji di sini Udah dimurahin dikasih bensin juga ya Pak Ji Oke okay tuh paling mantep deh pokoknya di yakup motor oke okay, baji selanjutnya ya. <laughs> nah ini ada starlet nih baji ah ini starlet tahun berapa baji tahun 93 tahun 93 seg ya seg hmm, oke okay. yang sudah paling kumpit betul betul tahun sembilan puluh tiga AC dingin oke okay. jok juga masih ori itu dalam oke okay. kaki kaki juga bagus oke okay. nah minusnya dipajak dua kali pajaknya bulan delapan dua kali bulan ganjil untuk lama SMK nah. daerah jakarta timur ya perorangan ini terima bagus nih. oh terima rapi <laughs> wajar lah bemper bemper mah ya pentok malam hari ini. oh harusnya <laughs> perorangan Ji ya betul oke okay. mm -hmm. tahun sembilan tiga tipe s g manual masih kabilaro oke okay. saya seribu tiga ratus 1300 tiga ratus itu teman teman ya. harganya berapa Ji ini kita buka harga tiga puluh tujuh tiga puluh tujuh scarlet tipe s g s g sehabisin oke okay. tiga lima tiga lima serius dateng nego nego lagi nego. sampai jadi betul sampai jadi. sampai jadi ya betul oh, oke okay. ini ya. harganya bagus mobilnya juga lumayan tadi sama pak haji di sini lima rapi ya lima rapi lima rapi lima ada rapi. yang minus minus teman teman enggak ya. lima rapi yang karat karatan rapi. ada enggak pak Ji? karat kayaknya nggak ada ya karat keropos ada juga ya juga kayaknya baru di ini nih baru di baru disiram, hanya orang sini ya. Oh, masih orang sini. Kado bu, nggak tadi orang sini ya. Oh, tadi orang sini. Kado boleh. Baru dimandiin. Baru mandi. <laughs> untuk interior masih ori ya? Ori semua. Okay. Ori non jalan AC dingin. AC dingin semua. Ya. Oke, okay. bagus tuh teman-teman, enggak? -teman. <laughs> Kopong masih ada, belum kehabisan nih. Selanjutnya Pak Haji kita geser. Ya. Nah, ini ada mobil. Nah, ini starlet starlet juga. Starlet nih, tahun berapa, nih Pak Haji. Ini tahun 94. Tahun 94. SEG juga juga. WD, ya. starlet bagus-bagus ya. loh Pak Haji lo. Plat ganjil pajaknya di bulan 10 nih. Pak Haji hidup. Bajak hidup, pajak hidup. Oh, bilang nah, Oktober. kabupaten juga, eh, kabupaten, aja cipupan ya Oke, atas nama peorangan, Pak Ji. Ah, uh, jok jok dibungkus, kayaknya jok oh, udah jod. udah diretrim right ya. Iya, AC gimana? Korindo AC dingin, semua nggak ada masalah, kaki kaki bagus, kaki eh, kaki bagus. Ya. Mesin nggak ada yang rembes, Nggak ada kering. Body-body eh, ada yang rembes, ada harganya. Pak Ji, ini kita buka harga tiga puluh delapan, tiga puluh delapan ya, kurangin dong, ya, kurangin. Oke. Okay. Tiga puluh lima, tiga puluh lima. Gue, gue, nego gue, gue, gue, gue, gue, gue, gue, gue, gue, gue, gue, gue, gue, gue, gue, gue, gue, Oke gue, gue, gue, gue, gue, gue, gue, gue, gue, gue, gue, gue, gue, gue, gue, kijang nih tahun sembilan lima tahun sembilan eh, sorry tahun sembilan ya. satu warnanya hijau stabilo ya ah. ini kalau serinya ini ya asra asra ya oke lima belas oh lima belas oke oke masih karburator ya betul oke okay. AC dingin oke okay. kaca oke okay. olahraga oh kaca masih engkol ya betul oke oke okay, oke okay. mesin mesin ada masalah mesin bagus kaki kaki mesin oke okay. kaki kaki bagus kopos enggak ada enggak ada kropos pajaknya bulan dua pajak nih satu kali satu kali dua satu kali pajak kemarin nih ah buat kemarin iya yeah. yeah. oke okay. pajaknya dua lima ratus enam puluh ribu lima ratus enam puluh ribuan lima ratus enam puluh oke cukup murah banget nih mobilnya ya. <laughs> buat gimana untuk alamat S N ada Bogor ya Pak Jaya ya. Bogor apa Sukabumi nih Kabupaten Kabupaten Bogor Kabupaten. Kabupaten. Kabupaten. Kabupaten. Kabupaten harganya berapa ji ini kita buka harga dua puluh tujuh dua puluh tujuh Kasih yang murah dong, Pak Haji. Iya, habisin. Oke, dua empat lima ratus, dua empat lima ratus, bungkus. bungkus. Ayo, bisa nego lagi dong. Kira-kira sama bensin, bensin biasa <laughs> bensin, gasih, bensin. <laughs> bensin iye, iye, iye. Tuh, teman-temannya dua ribu. Eh, tadi tahun puluh <laughs> satu, Oke, okay. kalau seleranya. Nc, hmm. masih DH. bagus, body body secara sure. overall. overall <laughs> bagus. Mau di ban Pak Haji. Eh, PR, kayaknya nggak ada ya. PR, PR gak ada. Hmm, tapi gak ada. Tapi, pada agak depannya agak, huh? agak minus nih. Pajarnya <laughs> ya, sesuai harga lah, sesuai harga. <laughs> sesuai harga. <laughs> Oke, selanjutnya ya. Mm -hmm. kita geser mm -hmm. lagi deh. Ini ada carry, nah, ini Futura, Futura dua satu koma lima. Ah, G ya, G Oke, G yang paling komplit. Tuh. Tahun berapa, Pak Ji? Ini tahun dua ribu empat, dua ribu empat. Oke, tahun dua ribu empat, tahun dua alamat kesan di daerah Bogor Bogor Kabupaten. pajaknya di bulan Juli nih nah ini pajak juga kayaknya empat kali, kali empat nilai kali nilai pajak berapa, Pak Ji? ini pajaknya 1 juta... Nah, hampir 1 juta 200? hampir 1 juta 200an 1,1-an kurang lebih ya betul tahun 2004 yang tipe ya. GRV yang tinggi ya teman-teman ya, hmm. bertransmisi manual atas sama perorangan PT? atas sama perorangan? perorangan, perorangan. harganya berapa Pak Ji? ini kita buka harga di jam empat, tiga puluh tahun nah. 2004 Betul, kurangin lagi gitu. dong. habisin, oke. Okay. 31-31 satu, 31. ori, ori oh, iya nih, ori, ori oh, iya. semua <laughs> iya <Iyaloh. Berdempuk. laughs> ori interior sama eksterior masih ori. Iya, masih ori, iya, masih Iya, interior masih Iya, interior masih ori. Iya, interior masih ori. Iya, interior masih Iya, interior Iya, interior masih masih ori. Iya, interior masih ori. Dobel, oh, iya, interior <laughs> masih ori. Iya, interior masih ori bensin, bensin. <laughs> bensin kita kasih. Oke, okay, next selanjutnya Pak J. Espas. Espas tahun berapa ini? Ini Espas tahun 97. Tahun 97. Plat ganjil teman-teman. Ini pajak pajak itu mati nih? Kayaknya pajak tiga kali nih. Pajak tiga kali. Pajak tiga kali. Kali. kali. Oh. Hmm. Ini nilai pajak berapa Pak Ini pajaknya cuma hampir satu juta ya? Hampir satu jutaan. jutaan. 900 ribuan. Hmm. Alamat Esenraja Jakarta ya. Barat ya. Berpen yang lembang. Yang seribu enam ratus, seribu enam ratus. jok masih ori ya? Masih ori, dibungkus. Oke. Okay. Ori. Tapi lumayan lah kondisi <laughs> Nggak ada Pak banyak. Asli dingin nggak ada, nggak ada. Hmm. Asli dingin. Oke. Okay. Kaki kaki bagus. Oke. Okay. Ini masih karbu ya Pak J? Kabilar. Oke. Okay. Ya. Betasih manual. Harganya berapa Pak? Ya. Ini keadaan pajak ketinggalan. Oke. Okay. Saya buka dua puluh dua. Dua puluh dua dua puluh sih dua puluh dihabisi serius nego nego lagi oke masih okay. bisa masih bisa ya tuh teman-teman bagus bagus harganya mobilnya nah. juga lumayan berkualitas masih cukup bagus kalau nah. kalau ada pr pun masih bisa di bisa ya. dibantu oke okay. nah ini selanjutnya ah. di pagi ini suzuki evp arena ini JL tipenya, tipe GL, tipe GL, arena nagel tahun... tahun 2013, manual, manual, oke, okay. lo komplit porindo, oke, okay. porsering, oke, okay. AC dingin, AC dingin, Denganya, udah jadi ini, udah jadi, udah jadi ke jeruk oh. ke 2013 GL manual, 2013, oke, okay. saya jualnya. Tujuh puluh tiga lima ratus tujuh puluh tiga lima ratus dua ribu tiga belas pagi betul, WD di pegawai bagus Agus. Ya. Mobilnya loh, sayang loh. Oke, selanjutnya ada pagi ya. kita geser. Nah, ini ada grid corolla, nih. grid corolla tahun sembilan lima tahun sembilan lima. Heeh, udah komplit, udah komplit. Makanya udah laku juga, udah laku juga. <tuk> ah, tuh bapaknya tuh. Oh, tuh nah, yang belinya. Oke, Pak, sini Pak. kita mau testimoni Pak. <tuk> <tuk> dengan bapak siapa saya <tuk> Salim. Pak, Salim. Pak Salim, Oke Pak Salim, ah. ini Bapak yang beli ya. Iya. Wow, teman-teman luar biasa. Ada ayam kuning. <laughs> oh, Saya gimana Pak kondisinya bagus Pak Alhamdulillah. Alhamdulillah, Alhamdulillah ya, Pak ya. Susah nyari mobil yang mulus begini. Benar, benar. berapa Pak? Bapak bilang dulu. Ini empat empat dua setengah. Empat dua setengah. Siap. Tahun dua eh, tahun? Oh, 95. tahun 95 Tahun sembilan Mesin beranjak okay. nih. Mesin mesin bagus Pak. Alhamdulillah Pak. Oke, okay. Pak kasih, tes, kasih testimoni Pak buat Ya, kira-kira seperti apa ya ya kedepannya istilahnya lebih lebih lebih maju atau Oke. karena penjualannya lebih murah dari yang e -E. lain gitu jadi makanya saya jauh-jauh sampai datang bapak dari mana ya dari bogor juga cuman nah, umur ah -ah. jadi cocoknya dengan hmm. Pak Bapak oh, ya ob, okay. Alhamdulillah ini saya dapat yang dapat yang bagus Dan ya, harga juga masih bersahabat ya. bersahabat ya. Tuh, Baktu... ya. belum tentu pak di tempat lain seperti ya. Pak Yakub ya. Iya. <tuk> ya. <Bener -bener. tuk> Oke. <tuk> Luar biasa ya pak ya. Iya. Kita, ya, kita doain. Aku. Biar doain. Nah, terus. biasa. Amin. Ayan. Lanjut. terus Betul. Amin. Ya Robal alamin. Ya. Oke, Bapak Terima kasih banyak ya Pak ya atas testimoninya. Kita selanjutnya kita geser lagi Pak Yakub ke ya, depan Oke. Nah, ini ada kijang apa nih Pak? Nah ini kijang rover. Kejang Roper, jang Roper, Kejang Roper tahun tahun sembilan puluh, tahun sembilan puluh, Kijang Roper sembilan puluh aset double, double. oke, okay. mesin bagus, mesin bagus, pajak dua kali, pajak dua kali, Yang <tuk> <tuk> mau belinya udah ada nih, nah. ini mau diambil jadi, ini mau belinya, enam ah. belas juta, enam belas juta, enam belas juta, dibeli sama bapak ini, ah. waduh, subhanallah, udah <tuk> laku nih ya, ah. waduh, sok teman-teman, masuk ini. YouTube, ngobrol, ngobrol, siapa? iya loh yang beli di sini banyak banget teman teman luar ya. biasa payah repotan jalan batuk batuk ah. iya bapak yang beli iya ini mobil berapa pak enam belas enam belas subhanallah kondisinya masih layak pakai ya pak ya, ya belinya sama Pak Haji Akub, pak kasih testimoni pak. kira-kira di Pak Haji Akub bagus nggak pak pelayanannya? Iya bagus. Bagus ya. Harganya murah-murah ya. Mobilnya bener-bener merakyat ya pak ya. Oke kita doain ya pak. Biar Pak Haji Akubnya selalu sehat. juga sehat. Bapak juga sehat. belinya mobilnya juga. Alhamdulillah, mudah-mudahan berkah ya pak ya. Iya. Oke, terima kasih ya pak. Oke, ditunggu ya pak. Kita mau lanjut lagi. Iya ya. Oke, assalamualaikum. Ah, bentar. Oh. Oh mau bersin lu bersin dulu? Entar. tadi dulu ya. John John, John ambil dulu nih nomor situ bikinin itu buat tante. Oh ya, ah. ya. Nong Bapak dong, Nong Bapak. <coughs> Oke, okay, Pak Haji kita ya. lanjut lagi ya. Yo. <laughs> nah ini ada di Twin Cam nih. Twin Cam, woi, ya. jangan ya, Twin Cam lu Pak. SE satu enamnya ya. 16 se 16 13 ya, satu tiga, satu tiga, satu tiga, satu tiga, satu tiga, satu oke satu tiga, kaki kaki-kaki bagus satu tiga, satu tiga, satu tiga, satu tiga, satu tiga, satu tiga, satu kaki kaki kaki bagus teman-teman, mesin-mesin gimana Pak? Mesin bagus. Mesin bagus. Kering. propos Enggak ada. Enggak ada cropos. Oke. Okay. Nah. Wincam teman-teman, berapa duit Pakji? Ini kita buka harga dua puluh lima. murah banget. Tapi pengen lebih murah lagi Pakji? Mau terima pajak hidup apa mati? Nih? Nah, pajak Mau pajak baru? Ah, dua juta. 22 juta. Bungkus. Bungkus pajak baru. Pajak baru. Pajak baru. Pajak mati baji banyak mati tinggal kurangin, kurangin. kira-kira? Dua puluh. Nilai pajaknya berapa nih, Pak Ji? Ini pagi murah. Oke. Okay. 890 ratus sembilan oh, Ini masih karbu ya? Karbu. Oke, okay. itu ah. teman-teman untuk transmisi manual. Selanjutnya Pak Ji, kita geser. Woi oh, ini ada kijang nih. Ini kijang. Ini kijang roper. Kijang roper, oke. Okay. Tahun 94 tahun 94 AC double, AC double, pulsering, pulsering masih karburator ya, ah, karburator oke, okay. kaca, kaca olahraga, kaca masih engkol, oke, okay. AC dingin, AC dingin, oke, okay. ini sesanya seribu 1500 ya, 1500 oke, okay. nah. plat pajaknya bobo, dua sembilan dua, dua kali, dua nyalin, kali, dua kali, dua kali, ini pajaknya delapan ratus sembilan puluh. Delapan ratus sembilan puluh. Oke, bobo dua kali, ya. pajaknya September. Betul. Depok. Ya, harus sama perorangan. Betul. Berapa duit? <laughs> Kita buka apa adanya Oke. Dua puluh tujuh setengah. Dua puluh tujuh setengah. Betul. Kalau pajak mati bobo dua nah. kali. betul. Dua tujuh lima. Dua tujuh lima. Kalau terima hidup. Serius dateng, nego dikit, nego dikit. Abis itu ngaji. Ya dua tujuh lah dua tujuh habis habis dua tujuh. Ah, abisan lagi? Ya bisa. Kurangin bensin lagi balik. bensin. Oke bensin. Okay, bensin. bensin. Pajakan dua kali ya bobo kali. ya. kali, Kalau panjang berapa Ji? Kalau pajak panjang ya paling tinggal tambah, tambah nah, ah, okay. 30. Okay. dua sengal. Tambah dua juta lima ratus an. Oke, itu teman teman, mobilnya masih bagus nih. Apa nah, sih masih ori nih Pak Ji? Ya jalan. Jalan. masih kalem. Masih kalem ya. Wih benar benar loh, mobilnya rekomendasi, bagus <laughs> banget. Buruan deh, mumpung ya. belum kehabisan nih pajak mobilnya bagus-bagus ini nah. murah-murah nah ini kali ini ini biar di ini udah bobok dulu deh situ oh ini biar bobok oh. dulu sini oh, baru berhilang oh iya <laughs> belum siap oke okay, kita ke depan Pak Ji LSX <laughs> LSX diesel diesel oh manual matik nih manual tahun tahun 2003 2003 udah 2,5 mesinnya 2,5 cc oke okay. uh -huh. ini plat genap teman-teman untuk alamat SNK di daerah Tangerang Betul, rang. -rang. Oke. Okay. Mm -mm. Ini pajaknya 7 Juli. Pajaknya kayaknya tiga kali, bobot tiga kali. Bobot tiga kali. Pajaknya berapa pagi Ini pajak lumayan ini. Oh, juta tiga ratus satu koma tiga. Satu masih lah. satu uh tiga -huh. lah taruh ya. Sekitar tujuh setengah ya, ya nah, Oke, okay. tinggal harganya doang nih Ji nih. Ini kita buka harga. Tujuh lima, tujuh Buka harga, ya masih bisa nego, masih bisa dapat dong, negonya. Ya, paling tiga kasih, bagus tujuh puluh lah, tujuh puluh tujuh bisa, tujuh bisa, tahun dua re tahun 2003 tahun dua ribu tiga, dua ribu Manual manual, manual, oh, kaki, -kaki, kaki bagus, kaki, -kaki bagus. Kalek juga racing kalek racing oke. Okay. Asy juga dingin, asy dingin, asy dingin. <sus> mesin, asy normal ya? Oke, okay, ya. nah, oke, okay. mesin oke, okay. mesin okay, mm -hmm. okay, ya. nggak ada masalah ya? ada yang roboh Betul, nggak ada, Enggak ada yang roboh. Bagus. Oke, okay. kalau repair repair bekasnya ada ya? Ada. Pelajarlah mobil okay. lawas. Nah. Oke okay, Pakji, ada lagi mau ditanyain? Hmm, kayaknya mudah ya gitu doang kali ya? Oke, okay. ya hmm. teman-teman, berikut tadi yang telah kita ulas, kita review, kita bedah, stok nya ya. di Pak Haji Yakub. Semoga ini bisa merekomendasi karena harganya benar-benar sangat enak dan Nggak. sangat murah Pak Jid, ada yang mau ditanyain barangkali Mau disampaikan? Hmm, hmm. Enggak kali udah ya Oke, okay. nah, saya ya. dari Deros Auto undur diri mohon pamit Apabila ada kekurangan dari segi penyampaian maupun dari segi tampilan Mohon maklum dan mohon dimaafkan, saya tutup obir Ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sukses, Yakub Motor Terima kasih Pak Ya.